Bersamamu, aku selalu baik-baik saja. Mataku terbuka, pada hari ini aku masih diberikan nyawa. Pada raga yang terlihat kuat dari luarnya, namun dalam jiwa yang sebenarnya rapuh. Tidak bersemangat tiap menjalani hari-hari, kesal dan marah yang terpendam harus dibalut dengan senyum yang dipaksakan rapuh sungguh berdiri memikul beban kehidupan sungguh memberatkan segala kegagalan yang aku rasa sungguh membuatku terkubur terkubur jauh dalam kalut aku tak tahu lagi harus berbuat apa Segala usaha yang aku lakukan terasa sia-sia, hanya lelah yang dapat aku rasa. Apakah kehidupan sungguh tak berpihak kepadaku, atau memang aku tidak dapat merubah takdirku? Pagi aku terbangun dengan lemasnya, ketika malam tidak bisa tidur, memikirkan kegagalan dan bagaimana nantinya masa depan begitu terus berulang tiap harinya cemas ini tidak terkendali lalu aku harus berbuat apa apakah aku harus menerima segala hal yang aku anggap gagal ini kalau seperti itu sungguh aku benar tak terima Untungnya aku selalu dikuatkan, dirimu selalu menguatkanku. Aku akan selalu berusaha bangkit, bangkit dan kemudian menang. Itu karena aku selalu mengingatmu dan dirimu selalu bersamaku. Hanya karenamu, aku selalu kuat dalam menjalani setiap hariku. Karena denganmu, aku yakin akan tetap baik-baik saja. Bersamamu, aku selalu kuat dalam menjalani setiap kehidupanku. Aku yakin itu. Ya, seperti yang kadang kita rasakan, kehidupan ini tak menentu. Aku selalu ingin bahagia dalam menjalani setiap kehidupan. Namun, dibandingkan dengan bahagianya, aku selalu merasa banyak susahnya. Maka, tetap bersyukurlah, ya. Beginilah hidup: jika hidup hanya dalam keluhan, sebenarnya itu hanya soal cara pandangku saja dan bagaimana caraku menyikapinya, menyikapi setiap kesusahan yang datang sebagai suatu cobaan maka aku harus merubah cara pandangku agar aku lulus dari cobaan itu aku panjatkan syukur kepadamu terima kasih untukmu Tuhanku yang selalu menguatkan